kita yang jumpa ya, sekarang aku mulai aktif bikin video lagi, hmm. sama ini kebetulan apa ada konakan bokit, konakan istri datang liburan dia mau puasa di sini, ini lagi ada teman lagi ngajakin nyumna. main ayunan gitu ya. hemok Main ayunan. Sini berdua sama Bapak. Jangan main basket. Boleh. boleh bisa. Ini punya Babah, punya Babah kuat. Punya Babah kuat, berdua-berdua. jumlah berdiri dulu. Dia berdiri dulu. Eh, kopi nabatah. Masah, kita ya berdiri dulu, gimana berdiri dulu, gimana berdiri dulu, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, berdiri, ya berdiri, pegang, ya, dah ya. ya. ya, pegang di sini ya, Dadah! Jangan jangan di situ. Di sini aja. Sudah sudah